Pergilah Engkau bersamanya Dapat dirimu yang tak pernah ada Aku mohon Jangan lukai hatinya Cukup aku saja Aku takkan bisa kembali Oke. Kau lupakan hati Cukup sudah kau lupa ingat diku Yang selalu terus mencintai ku ikhlasin semua yang terjadi Akhiri cukup sampai di sini Tidaklah diriku yang tak pernah ada Aku mohon jangan lukai hatinya Cukup aku hati saja Bila nanti engkau tak bahagia kembalilah pintu selalu terbuka Dalam hati takkan bisa kembali Seperti dulu lagi Cukup sudah kau kai hatiku, selalu terus mencintaimu. Ku ikhlasin semua yang terjadi jadi. akhirnya cukup sampai di... Pun aku saja.